Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti tampilan atau apa ya, mungkin UI gitu ya dari retro arts itu yang membosankan gitu, yang boring jujur ini menurut saya agak sedikit boring dan untuk UX-nya atau mungkin user experience-nya kurang gitu karena uh, agak bingung aja sih ini yang mana gitu yang harus dipilih kalau misalnya mau settings gitu jujur uh, kurang enak saya lebih uh, enak dengan tampilan PS3 atau tampilan XMB ya uh, sebutannya gitu. Jadi ini adalah tampilan defaultnya. Secara default dari uh, Retro Watch Kalau kalian pertama kali nginstall. Atau juga sih kalau kalian pakai versi mungkin Xbox. Atau mungkin versi... Uh, mungkin Nintendo Switch atau mungkin Android tapi di sini saya menggunakan yang PC PC ya jadi untuk menggantinya gampang banget tinggal kalian klik ke settings gitu tapi kalian jangan uh, cari yang namanya user interface gitu tinggal kalian uh, cari aja yang drivers atau yang paling atas ya jadi ingat jangan yang user interface karena di sini ada uh, namanya yang user interface gitu kalian mau obok-obok pun nggak akan ketemu gitu untuk yang uh, tampilannya diganti gitu di kategori uh, ini jadi kalian cukup ke drivers aja gitu dan tinggal kalian pilih aja untuk yang tombol confirmnya atau yang kalian pilih gitu dan sini untuk yang menu gitu ya di sini yang uh, ketiga dari bawah di sini kalian bisa pilih dari ozon gitu ini adalah uh, tema ozon kalian tinggal ganti aja ke xmb gitu walaupun untuk yang era GUI dan GLUI, nggak tahu juga sih saya belum uh, coba ya tapi saya lebih enak kayaknya pakai yang xmb aja karena juga menurut saya uh, menarik gitu untuk tampilannya nah setelah itu tinggal kalian ke main menu dan di sini kita akan uh, restart untuk arts-nya, ya nah nanti setelah uh, restart Start, nanti bakal langsung mengganti untuk tampilannya, jadi kayak gini gitu. Nah, setelah itu tinggal kalian. Uh setting settings gitu ya kalau misalnya kalian nggak uh, mau misalnya uh, menampilkan uh, tab favorit gitu misalnya di setting ya kalau nggak salah saya juga lupa sih di juga ini banyak banget gitu settingsnya gitu. Ini sama kayak uh, PCSX2 tapi lebih ribet gitu karena ini mungkin aplikasi yang menampung banyak emulator sih walaupun nggak semua ya untuk Cemu, uh, PS3, dan PS2 pun masih uh, percobaan di ya, PS2, uh, PS2 masih percobaan, PS3, Cemu belum ada untuk Nintendo Switch juga belum ada, untuk Xbox juga belum ada. Jadi ya mungkin ini untuk yang emulator-emulator uh, kayak misalnya PS1, uh, SNES dan sebagainya, pokoknya konsol-konsol yang uh, masih la yang lama gitu, kayak misalnya Atari atau Sega gitu itu ada gitu untuk emulatornya cuman untuk emulator yang uh, saya pakai sih yang sering saya pakai dan yang lebih modern belum ada gitu mungkin nanti satu uh, tahun atau mungkin dua tahun lagi mungkin bakal dimasukin mungkin itu juga mungkin ya saya juga enggak tahu gitu karena saya bukan developernya juga dan ya, jadi cukup segitu doang saya untuk videonya gampang banget tinggal kalian klik ke setting saja terus kalian cari aja yang namanya drivers jangan yang user interface karena mau diobok-obok sampai uh, mungkin sampai anjur pun nggak nggak akan ketemu gitu untuk yang mengganti menu karena jujur awalnya saya uh, mencari di user interface gitu karena yang namanya menu ini ya harusnya memang di user interface gitu ya dan ya, jadi cukup segitu dong saya untuk videonya dan text suaracing bye bye